Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> alamin Pada pagi hari ini kita hadir lagi di radio Turatea 97,30 FM. Telah hadir di bilik siar ada ada di sini pemateri yang telah siap untuk membawakan atau uh, menyampaikan uh, materi terkait dengan uh, program dari uh, KUMIMPK kerjasama dengan BKPRM Kabupaten Nyepanto terkait dengan uh, program uh, Redegi Ramadan baik pada pagi hari ini uh, telah hadir juga di di studio Radio Turatia mahasiswa dari Universitas uh, Terbuka yang berlokasi kampusnya kalau saya tidak salah di di Belokalong uh, depan uh, Masjid Agung nah, seperti itu, kemudian pada pagi hari ini seperti biasa di setiap hari Kamis program Redigi Ramadan ini diisi oleh uh, pengurus atau pembina atau uh, Pencerama-pencerama da'i-da'i dari DPD BKP ini, Kabupaten Jenepanto Baik kita Mulai kita menyapa dulu Pemateri uh, kita pada pagi hari ini Yaitu Bapak Al-Mukarram Ustaz uh, Masakir Akbar SAG HR uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Ya bagaimana kabarnya ini Ustaz Alhamdulillah Baik ya, Ya tidak terasa ini sosial sudah sekian hari kita sudah menyerangkan puasa Iya materi yang akan kita bawa kemungkinan pada hari ini adalah tentang uh, korelasi iman, puasa dan takwa ya Betul. Ya baik kalau begitu kita uh, langsung saja barangka kalistas untuk disampaikan uh, materinya Dengan ya. hormat disilakan Oke okay. baik <tuh> Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ala rasulihil kareem Amma ba'adu Qala Allah ta'ala fi kitabihil kareem, a'udhu billahi min syaitan huwajim Ya ayyuhal ladhina amanut tafudllaha haqqatu qawati Ya tamutunna illa wa antum muslimun Wa Ya amanu Kutiba Kama kutiba Laallakum Para Pemersa dan pendengar yang berbahagia Terkhusus untuk yang hadir di studio apa kabarnya? Semoga sehat ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Oke okay, baik Pada kesempatan ini kita akan berbicara Membahas tentang uh, Apa yang kita jalani sekarang ini Ya sekarang ini kan kita lagi berada di bulan Yang mulia Yaitu bulan Ramadan Umumnya biasa kita uh, istilahkan dengan bulan puasa Meskipun sebenarnya ibadah yang kita lakukan bukan hanya puasa di bulan ini, akan tetapi banyak sekali amalan-amalan lain yang menjadi pendukung puasa itu sendiri, di mana puasa itu tidak akan sempurna kalau tidak dirangkaikan dengan kegiatan-kegiatan uh, lain yang menjadi pendukungnya. Sesungguhnya, uh, berbicara tentang uh, puasa, puasa itu adalah salah satu ibadah yang diperintahkan Allah kepada orang-orang yang beriman. Seperti tadi ayat yang kita bacakan yaitu Ya amanu kutiba kama kutiba la Yang dipanggil dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang beriman. Panggilannya adalah perintah untuk berpuasa. Lalu, kemudian di bagian akhir dari ayat ini, itu diharapkan dengan puasanya orang-orang yang beriman itu semoga menjadi takwa. Jadi, sesungguhnya takwa itu adalah variabel yang. Dipengaruhi oleh dua hal, yang pertama iman, yang kedua adalah ibadah. Salah satu ibadah yang dijelaskan di sini yaitu ibadah puasa. Dalam artian ibadah itu dia termasuk di dalam satu rangkaian rukun Islam. Ya merujuk ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Jibril Wahai Muhammad Dapatkah kamu menyampaikan Ke saya Apa itu iman Apa itu Islam Dan apa itu ihsan Beliau sampaikan Iman itu ialah Antu'mina billah Wal malaiqah Wa kutubihi Wa rusulihi Wal yaumil akhir Wa tu'mina, wa tu'minu bi -qadr. ya. Jadi iman itu ya percaya kepada Allah Percaya kepada malaikat, kitab-kitabnya Percaya kepada Nabi dan Rasul Percaya kepada hari akhir dan percaya kepada takdir Ketentuan Allah SWT Jadi ada enam, ada enam kepercayaan Ada enam yang harus kita yakini Itulah kenapa Orang-orang yang berpuasa itu harus dilandasi dengan iman Karena kalau tidak dilandasi dengan iman Maka puasa itu akan berat jadinya ya, Meskipun semua orang bisa melakukan puasa ya. Termasuk orang-orang yang mau dioperasikan di secara medis ya maksudnya harus puasa dulu. Iya puasa dulu, mau diperiksa eh, apa eh, kadar kadar gulanya, kadar gulanya, kadar apa itu secara medis itu dianjurkan untuk berpuasa dulu. Supaya apa? Eh, tidak ada kontaminasi pengaruh dari apa yang dia makan. Sebenarnya eh, iman puasa itu sangat berpengaruh terhadap derajat ketakwaan yang yang dituju yang ending yang diharapkan oleh orang-orang yang berpuasa itu sebenarnya adalah takwa eh, pertanyaannya kemudian adalah apakah semua orang yang berpuasa itu bisa mencapai derajat takwa eh, tentu jawabannya tidak Kar oh, tidak semua semua yang berpuasa nah, memperoleh itu. belum tentu. Belum tidak semua aja. orang yang berpuasa bisa mencapai, mencapai derajat takwa, karena takwa itu adalah uh, tempat atau derajat yang mulia. Yang mulia, banyak sekali dalam Al-Quran uh, kalimat takwa atau kata-kata takwa yang dengan derivasi makna takwa itu sendiri yang berkaitan dengan eh, apa namanya eh, pencapaian itu eh, salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana mulianya orang-orang yang bertakwa itu adalah eh Allah berfirman Ya Ayuhan Nas Inna kalaknakumin Zakarim wa Unta wajalnakum sya'ub wa ja Ka'bahilalita'arafu In akramakumil-Dabbahi atqalum Semua manusia itu ini kan ayat ini yang dimaksudkan yang di yang dituju oleh Allah itu adalah manusia semua manusia apakah dia beriman tidak beriman itu yeah. semua yang dituju itu semua yang dimaksud manusia jadi semua manusia itu punya potensi untuk bertakwa. Ya. Bukan hanya orang yang beriman saja ya. Karena itu artinya bahwa ayat ini menjelaskan apa? Eh, menjelaskan tentang bagaimana manusia itu punya potensi, punya peluang untuk bertakwa. Ya, kita ini manusia diciptakan oleh Allah dari unsur yang berbeda-beda. Ya kan? Dari sebenarnya satu Sumber kita kan, sama kita sudah yakini semua bahwa kita semua ini dari Adam Hanya saja karena sumber kita dari yang pertama itu Lambat laun, perjalanan wanyak waktu, perkembang, perkembangan manusia Akhirnya membuat kita sudah saling memiliki jarak satu dengan yang lain, etnis juga sampai berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saking banyak meskipun itu satunya apa sumbernya dari ya. satu dari Adam, tapi karena berkembang biak secara uh, dalam proses waktu yang begitu panjang, begitu lama, akhirnya kita ini berbeda-beda kan. Jadi perbedaan itu pada dasarnya sebuah keniscayaan. Jadi itu memang sudah kontraknya ya Allah. Sudah wajar kalau berbeda. Nah, ya. jadi wajar kalau kita berbeda karena memang sudah sunnatullah itu perbedaan. Yang menjadi ikhtiarnya manusia itu adalah bagaimana menyatukan perbedaan itu, iya, iya. bagaimana memanage perbedaan itu sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan, sebuah potensi, sebuah peluang. Iya, karena kan tidak lengkap ini hidup, kalau... Semuanya ya, harus semua, sama, sama. <laughs> tidak lengkap kehidupannya. Ya, ini itu harus apa sunatullah? Ya, sosial. sunatullah. Karena sunatullah perbedaan itu, maka tidak usah kita perbedaan. Perdebatkan tidak usah, tidak usah dipertajam. Tugas kita, ikhtiar kita adalah bagaimana me, e, menyatukan, mengkombain, mengkora, meng mengapa namanya, eh, mengkolaborasikan Mungkin. perbedaan itu sehingga menjadi sebuah kekuatan gitu. Nah, kembali ke tema kita korelasi antara iman puasa dan takwa kita ingin uh, membahas sedikit tentang takwa dulu ya nanti kemudian uh, kita akan melihat apakah betul besar peluangnya uh, iman puasa itu dapat menggiring kita kepada derajat yang disebut takwa. Di mana derajat takwa itu adalah kemuliaan diantara banyak orang-orang yang berbeda itu. Dari segi suku, bahasa, bangsa, etnis dan berbagai latar belakang, semuanya itu e diciptakan Allah dan yang paling mulia sebagaimana ayat tadi, diantara yang berbeda-beda ini hanya orang yang bertakwa yang paling mulia. Inna akramakum atqakum. Sesungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua itu adalah mereka yang bertakwa. Nah, bagaimana cara mencapai takwa ini? Takwa eh, itu dalam eh, teori apa ya? Teori pendidikan. Ya, kalau boleh, saya mengambil sedikit konsep-konsep eh, pendidikan kita kenali kan ada empat teori pendidikan pendidikan itu sesungguhnya adalah sebuah upaya yang sistematis terencana yang tujuannya supaya manusia itu bisa menjadi bertakwa beriman bertakwa berakhlakul karimah untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat dengan orientasi pendidikan begitu ya nah ada empat teori yang dibangun di dunia pendidikan bagaimana membangun manusia bertakwa pertama teori eh, eh, apa behaviorism behaviorism yang berorientasi pada perilaku bahwa pendidikan itu untuk membangun perilaku lalu kemudian disempurnakan dengan teori eh konstruktivisme ya eh, teori kognitivisme dulu ya kognitivisme dari teori perilaku ini eh, apa namanya teori yang pertama yang saya sebutkan tadi ini eh, orientasi diharapkannya siswa kita itu peserta didik kita itu eh, perilakunya berubah ya perilakunya berubah Lalu kemudian teori kognitivisme ini menyatakan bahwa bagaimana mau berubah seseorang kalau kognisinya tidak diperbaiki pengetahuannya ya kan karena karakter itu bisa terbangun itu berawal dari pemahaman dulu pemahaman pemahamannya kalau pemahamannya bagus maka insya Allah dia nanti akan melahirkan eh, perubahan pola perilaku ya. lalu kemudian teori konvergensi ya. eh bukan teori konstruktivisme, konstruktivisme. maksud saya ya. oh, yes. konstruks konstruktivisme, konstruksi, konstruksi ya. ya asal kata dari konstruk bangunan, bangunan. teori ini eh, berpendapat bahwa sesungguhnya manusia itu sudah punya pengetahuan pengetahuan dasar jadi tugas guru, tugas pendidik itu tinggal mengarahkan saja Memberikan stimulus saja Lalu kemudian direspon oleh dasar pengetahuan yang kita miliki memang sejak awal Untuk dikembangkan, jadi tinggal membangun saja nah, Maka pengetahuan dasar itu yang dibangun Menurut teori ini, itulah nanti yang akan lebih eh, cepat berpengaruh terhadap pengetahuan bangunan pengetahuan, perilaku dan karakter. karakter karakter. Lalu kemudian yang keempat itu teori humanisme. Uh, teori ini memberikan uh, pemikiran bahwa pendidikan itu dibangun untuk memanusiakan manusia, memanusiakan manusia. Jadi Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai universal perlu ditanamkan di dalam uh, peserta didik orang-orang yang uh, mengikuti pendidikan tersebut. Mungkin kita bertanya apa kaitannya dengan iman, apa kaitannya dengan puasa, dan apa kaitannya dengan uh, takwa, takwa dari teori-teori yang disebutkan ya, tadi. Itu. Betul. Sesungguhnya empat teori yang di yang saya sampaikan tadi itu adalah orientasinya. Uh, embryonya dasarnya itu dari Al-Qur'an sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu di surah Ash-Syams Ash-Syams itu dijelaskan uh, manusia itu di dalam uh, penciptaannya itu ada namanya jiwa Ya kan kita tahu ada kita ini punya jiwa kita punya raga kalau di sistem informasi di sistem komputer ada namanya hardware ya ada namanya software ya kan ada namanya software ada namanya hardware kalau manusia ada namanya raga jasmani ada namanya ruhani hati jiwa yang di dalam Al-Qur'an dibahasakan dengan an-nafs an wa nafsiu wa ma sawah jadi demi jiwa uh, yang di dalamnya sudah disempurnakan eh uh, cukup lengkap lengkap kenapa lengkap dilanjutkan dari ayat itu fa'al hamaha fujur roha wa Ya, jadi di dalam jiwa itu Allah mengilhamkan dua fujur dengan takwa. Nah, ini kan sudah karena kita membahas tentang takwa, makanya semua semua manusia itu berpotensi untuk bertakwa. Toh juga memang kan Al Quran ini diturunkan di sebuah komunitas komunitas jahil, komunitas yang apa namanya memang. Kurang, tidak berada tidak berada betul, betul. Uh, uh. jadi Alquran itu diturunkan memang untuk manusia. untuk manusia untuk manusia supaya apa supaya potensi yang dua ini itu bisa dimaksimalkan ke arah yang baik nah, sekarang saya jelaskan dulu sedikit uh, Dua potensi ilham yang Allah turunkan kepada jiwa manusia itu Yang pertama fujur dulu, apa itu fujur? Fujur itu adalah potensi untuk berbuat jahat Oh jadi ada potensi Ada potensi memang Potensi jahat. untuk berbuat kefasikan Jadi potensi, fujur Jadi bukan fajar ya Kalau ya, fajar, itu. fajar munus ya. Beda ya? Ya. Ini fujur, ya Ini fujur nah jadi kalau ada manusia yang berbuat jahat tidak usah kita heran ya, ada karena Allah sudah mengilhamkan kita memang kita. Allah memang sudah memasukkan menanamkan dalam jiwa kita itu potensi untuk berbuat jahat fujur namanya lalu kemudian kalau saya kaitkan dengan teori tadi itu yang dimaksud oleh teori konstruktivisme itu bahwa dari sejak awal manusia diciptakan itu sudah punya potensi di dalam dirinya. Potensi fujur itu tadi itu. Jadi tugas guru adalah bagaimana mengarahkan itu. Fujur itu potensi untuk berbuat e, jahat itu bagaimana supaya itu bisa diarahkan ke untuk yang Takwa, saya ya kan kontrol itu ya, dikontrol ya, jadi itu yang pertama. Fujur ya. yang kedua, watakwa, watakwaha. asal kata takwa. Ya, maksudnya adalah potensi, bahwa manusia itu punya potensi untuk berbuat takwa, untuk bersikap takwa, untuk uh, mencapai derajat takwa. Itu okay. nah, sekarang bagaimana cara supaya kita mencapai? Derajat takwa. derajat takwa itu ya. yang kita ambil, takwa itu bukan fujurnya. Malah nah, di ayat berikutnya, <tuh> maka beruntunglah, maka berbahagialah, maka akan menanglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Itu cara mensucikannya, gimana dengan mengambil takwa itu? Nah, mengambil takwa itu nah nanti akan masuk ke uh, bagaimana jalannya sampai uh, kita bisa mensucikan bagaimana prosesnya bagaimana prosedurnya bagaimana sistematikanya supaya kita bisa mensucikan jiwa kita ini sehingga uh, lebih, kepada lebih taqwa. condong kepada takwa dan menghindar dari uh, fujur. fujur nah fujur nah. Kau ada afalahan zakah, wa dasah dan merugi lah dan celakalah ya dan sesatlah orang-orang ya? yang mengotori jiwa itu. Siapa yang mengotori jiwa? Yang jiwanya cenderung kepada fujur itu. Fujur itu dia mengambil fujur, nah, ya. nah, dia lebih cenderung kepada fujur itu oh, potensi it. itu. Nah sekarang terus apa hubungannya dengan puasa? Ya? Apa hubungannya dengan puasa dengan potensi yang potensi kita bahas iya, tadi iya, itu iya. takwa itu tadi? Ya. Kenapa Allah memerintahkan orang yang beriman saja untuk puasa? Karena, oh iya. ya, karena variabel takwa itu ada tiga. Variabel takwa itu ada tiga sesungguhnya. Unsur-unsur uh, yang e, harus terpenuhi supaya kita bisa bertakwa itu ada tiga yang pertama adalah Iman yang kedua Islam yang ketiga ihsan Nah, kita kembali tadi sempat kita singgung hadis Rasulullah SAW e, Iman itu apa tadi saya sudah sampaikan ada enam rukun iman kan enam rukun iman dasar untuk berpuasa enam ini Lalu kemudian, Islam apa itu Islam? Kita juga sudah pada paham, kita sudah pada sudah pada mengerti bahwa rukun Islam itu ada lima. Pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat Yang kedua, mendirikan sholat Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan Yang keempat, zakat Dan yang kelima, haji, haji. Bagi yang mampu, mampu. Ada tambahannya di situ bagi yang mampu. Kalau ya, tidak mampu, mampu jangan puasa. <laughs> ternyata, <laughs> ya, ternyata uh, sebutan puasa di dalam Al Qur'an di ayat uh, surah Al Baqarah tadi Al -Baqarah. itu, "Kutiba alaihi itu maksudnya adalah bukan hanya sekedar puasa saja menahan lapar dan dahaga serta ber Uh, hubungan kelamin yeah. dengan suami istri bukan hanya itu ternyata yang dimaksud adalah puasa itu hanya ada sebuah simbol perwakilan bahwa ibadah-ibadah Ramadan ya makanya ada hadis pendukungnya Masa ramadhana iman wahtisaban gufiralahumataqaddamamin zamdi lalu kemudian hadis yang lain lagi meng tadi meng ya ini meng jadi ada dua, ada dua dua hadis yang oh, gitu. mirip jadi meng puasa ya. kemudian meng-qomah, sholat ya, sholat malam itu tadi malam, maksudnya? iya, sholat tarwi maksudnya, ya, sholat, tarwi, maksudnya. Ya. sholat malam jadi maksudnya sholat malam tidak boleh hanya satu saja, tidak tarwi misalnya <laughs> <laughs> jadi jadi artinya begini ya, ya. Oh, Pak ini uh, inipun hadis ini manqomah ini itu hanya perwakilan saja dari sebuah ibadah artinya bahwa kalau salat tarwi saja mampu kita lakukan apatah lagi sholat lima waktu ya, ya. kan itu perwakilan jadi logikanya begitu sholat tarwi saja yang hukumnya sunnah itu mampu dengan rutin oh, tiap malam kita lakukan apalagi kalau sholat, sholat fardhu, sholat wajib tidak usah lagi disebut di hadis nah, itu ya. itu artinya bahwa orang sudah beres, sudah ya. selesai, itu, sudah tuntas itu sholat-sholat wajibnya cuma terkadang kita heran iya, ya iya. hari ini banyak orang lebih mengutamakan itu salat tarawih daripada salat lima kali sehari ya. semalam itu <laughs> salat bahkan lebih rajin pergi salat di masjid di waktu salat tarawih ketimbang salat wajibnya ini kan jadi logika terbalik ini logikanya mestinya yang sudah beres wajibnya. Ah, wajibnya ini sudah tidak dipertanyakan iya, lagi iya, iya. karena yang sunat saya itu mampu dengan rutin dilakukan apalagi yang wajib jadi harus apa namanya agak ironi kalau ada orang lebih sholat tarawih daripada sholat duhur sholat suhu misalnya itu ironis sekali itu kecelakaan itu jadi saya kira <tuh. <tuh. <tuh. ya jadi <tuh>. nah yang nyata itu nah, saya kembali tadi ke pembahasan uh, puasa pembahasan. jadi di uh, kalimat puasa itu simbolik pak so, jadi simbolik maksud saya adalah yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Qur'an Kutiba Alaikum Syami itu diwajibkan atas kamu berpuasa itu bukan hanya puasa yang diwajibkan di situ itu puasa hanya, itu hanya simbol perwakilan, perwakilan dari ibadah-ibadah amalan-amalan -ibadah, yang mesti harus ditunaikan di bulan Ramadan itu bulan Ramadan. dan ternyata selama satu bulan penuh itu dari dari lima rukun Islam sisa satu yang tidak kita tunaikan kan yeah coba dua kalimat syahadat dua kalimat syahadat setiap kita sholat iya, pasti betul, kita jawabkan iya, kan? betul betul ya <laughs> lalu kemudian yang kedua sholat itu sendiri iya. Mengkoma ramadana sunat saja itu kita iya. rajin wajib, ditunaikan apalagi yang wajib kan nah, lalu kemudian puasa itu sendiri yang di siang hari yang di siang hari kita laksanakan sebagai karena ini yang lebih yang, yang paling dominan, ya, ya, ya. ini yang paling dominan khusus untuk bulan puasa itu. Lalu kemudian yang keempat zakat, di bulan Ramadan juga kan kita berzakat, zakat oh, ya. fitrah wajib hukumnya bagi setiap personal, bagi setiap uh, pribadi, setiap jiwa, setiap jiwa, nah, setiap jiwa ya, untuk member, mensucikan jiwa kita. Jadi sangat uh, makanya la'allakum kun itu ya agar kamu bertakwa itu Eh, sangat mendekati sekali untuk dicapai di raja itu, kenapa? karena variabel-variabel unsur-unsur dari takwa itu dilakukan semua di bulan Ramadan ada semua di dalamnya di bulan Ramadan belum lagi kita membahas tentang bagaimana, kenapa Allah itu menganjurkan kita berpuas, belum kita teliti belum kita uh, telusuri sampai sedetail mungkin, tanya Kenapa puasa itu bisa menjadikan seseorang bisa dari meningkat derajat? E, bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi dari segi aspek e, jiwa dan raga kita. Rohani kita, ya. ya, kita. Saya ingin coba kupas sedikit terkait tentang hubungan yang paling yang paling dekatnya ya, yang paling variabel e, yang paling berpengaruh antara puasa dengan takwa itu. Jadi untuk mencapai derajat takwa itu bukan hanya puasa ya termasuk di dalamnya adalah sholat seperti yang yang kita sampaikan tadi itu di dalam salah satu ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang e, bagaimana supaya manusia itu bisa selamat itu kita, kita diperintahkan untuk sholat kenapa? inna's sholata tanha anil fahsyaa wal munkar dua perilaku yang e, dimotori oleh <laughs> dipicu oleh fujur tadi ya, ya, ya. ya kan tadi kita sudah bahas tentang fujur Fujurnya. fujur itu potensi fujur itu adalah embrio pemicu terjadinya uh, kejahatan, kejahatan. Nah, apa kejahatan yang paling terkenal dan paling berbahaya dua apa itu dua fashshah wal munkar nah kalau kita analisis ini al fashshah dengan wal munkar ini E, ternyata dalam diri kita, ya dalam diri kita ini e, potensi untuk melakukan fahsyat dan mungkar itu ada di sini di e, di, di apa di dalam diri kita. Nah, kalau kita e, apa namanya? Telusuri lebih jauh, lebih detail, lebih rinci, fahshah itu menurut ulama itu adalah perbuatan keji. Perbuatan keji pasti tercelah, iya. ya kan? Kalau kita di jenet Ponto ini iya. uh, ada istilah siri apa ceh? Ini pas siri kita wah punannya itu silaria, yeah, ya, ya, ya kan? Yeah, yeah. Itu adalah uh, apa namanya sebuah budaya yang lahir dari adanya perilaku fahsyah itu. Adanya, tercela. Iya tercelah kekejian dan tahu tidak dari mana sumber kekejian itu? Iya, iya. Dari uh, salah satu organ tubuh manusia yang nafsu. Birahi ya Kalau bahasa vulgarnya begitu mungkin ya Jadi di bawah perut itu Kenapa di orang orang yang Berpuasa itu dilarang berhubungan Kelamin di siang hari Dengan meskipun dia halal Hukumnya suami istri Karena itu yang kita mau penjarakan itu Nafsu seks ya. itu yang mau dipenjarakan Kenapa? Karena nafsu seks itu adalah sumber Terjadinya fahsya Perbuatan fahsya itu ter tercela Iya kan? Dengan seluruh variabel-variabelnya, oh, dengan seluruh eh, bentuk-bentuknya, yang saya kira tidak perlu kita jelaskan satu persatu bentuknya. Itu sumber kejahatan perbuatan tercela itu ada di situ. Ya. Lalu, kemudian yang kedua, mungkar. Ya, mungkar. Perbuatan mungkar itu dipicu oleh di atasnya, itu <laughs> di atasnya ya. yang yang di pusat itu ya, ya. artinya perut ya perut ya perut nafsu perut sumbernya itu kalau yang e, mungkar contoh orang melakukan korupsi misalnya mencuri misalnya itu karena perut stasi. itu karena perut oh, itu gitu ya. ya pemicunya karena perut, perut ya kan ya, betul, betul. Kalau perbuatan tercela itu dibawanya perut, nah, <laughs> di bawahnya perut <laughs> pemicunya, ya dua, dua, hati -hati, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, itu dua, dua, itu, oh, iya. bulan dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, orang dua, dua, dua, dua, dua, Kenapa? Karena kita ingin penjarakan ini perut kita Kita ingin ini apa namanya filosofinya begitu Kalau perut kita sudah mampu kita tahan dari rasa lapar untuk tidak masuk minuman makanan Maka insya Allah dia akan uh, suci bersih dan tidak akan memicu kita untuk nafsu, bernafsu untuk uh, Meraih kekayaan, mendapatkan makanan, mendapatkan uh, minuman yang di luar dari hal-hal yang dilarang oleh mas oh. Kenapa? Karena makanan yang kita dapatkan dari sesuatu yang halal dan juga zatnya halal itu saja mampu kita tahan. Di siang hari, apalagi memang kalau sudah haram dari sonohnya, <laughs> iya. jadi begitu nah, sehingga dari sini analisa analisa ini membuat kita bisa paham secara logis bahwa dengan berpuasa seseorang itu mampu menahan dirinya untuk berbuat jahat apakah itu fahsyat maupun mungkar yang tentunya kebalikan dari itu kita akan terjaga nah, terjaga dari apa terjaga dari perbuatan tadi itu yang fujur itu fujur. kalau fujur ini mampu kita penjarakan fujur kita itu mampu kita kebiri kita tutup dan eh, yang monopoli dalam diri kita adalah taqwa insyaallah kita akan mencapai derajat takwa itu nah, makanya eh, semuanya itu eh, harus dilakukan didasari dengan iman dengan iman karena di, di, di bulan Ramadan inilah uh, Iman itu kembali uh, Apa namanya Bersemi oh, ya. Ya, Iman ini kembali bersemi di bulan Ramadan Karena ada banyak ibadah-ibadah Ada banyak amalan-amalan Yang di dalamnya Mengantarkan kita kepada ketakwaan ketak Jadi Jadi uh, Dapat kita pahami dengan penjelasan ini bahwa iman puasa itu punya korelasi yang sangat erat untuk membuat seseorang menjadi takwa. Derajat takwa bisa diraih dengan e, iman dan apa namanya ibadah-ibadah uh, yang kita lakukan yang diwakilkan kepada puasa itu tadi ya, jadi, nah, seperti itu. jadi puasa ini uh, perwakilan dari ibadah-ibadah di Ramadan itu perwakilan Ramadan. dari ibadah ah. karena ya itu tadi seperti kita ya, jelaskan ya, bahwa puasa itu hanya sebutan sebutan, sebutan mewakilkan okay. bulan Ramadan hmm. ini Bulan Ramadan yang kita di dalamnya kita kolaborasikan ibadah-ibadah kan, iya seperti itu. Ah satu lagi variabel uh, takwa itu, apa itu ihsan. Kalau kita bertanya apa itu ihsan, Rasulullah jawab, ya, jawaban Rasulullah ini, entah kepada Allah, ke ka kata rah. Jadi ihsan itu adalah uh, Kamu menyembah Allah Seakan-akan engkau melihatnya. melihat lihat Tapi kan kita tidak melihat Allah Tidak mampu melihat Allah Kecuali hanya Rasulullah Terus gimana caranya Ya yakinlah Karena kamu tidak mampu melihatnya Maka tentu kamu pasti dilihat oleh Allah dilihat oleh Allah sebenarnya itu sebenarnya intinya ibadah di situ, intinya ibadah di situ. Jadi apa yang kita tunaikan di selama bulan Ramadan ini, itu menjadi sebuah ibadah ketika kita uh, merasakan bahwa apapun yang kita lakukan semuanya itu diawasi oleh Allah swt. Semuanya dilihat oleh Allah. Jadi ada CCTV begitu? Ada, ada CCTV, ada pengawas. Ya, ada. Kan kadang-kadang orang bekerja itu Orang melakukan sesuatu itu beda, Pak. Kalau ada yang ngawasi dengan ada yang iya, tidak diawasi, betul, betul. iya kan? Kita saja ini sebagai seorang guru, misalnya kan beda. Kalau ada hadir kepala sekolah atau di sekolah, dengan ya, tidak hadir ada pengaruhnya. Ya, ada pengaruhnya. Tapi kalau kita anggap bahwa diri, diri kita ini selalu di, dilihat selalu, bahwa selalu ada kepala sekolah, pasti kita akan berbuat iya. yang terbaik, ya kan? Seperti itu, sehingga puasa kita. Sholat kita, sholat kita zakat kita semuanya kita anggap bahwa eh, apa namanya ini diawasi oleh Allah SWT. semua kehadiran kehadiran Allah eh, pengawasan Allah eh, kita rasakan di dalamnya nah, makanya itu puasa pasul, eh, kalau orang yang setengah-setengah juga -setengah puasa siapa yang lihat kalau masuk di wc masuk ya. di kamar apalagi sendiri ya kan? memang perlu iman itu juga ya? perlu iman Nah, nah di situlah berfungsi ihsan. Ihsan, oh, ihsan iya, iya, iya. itu berfungsi Masa, di situ, seladi. merasa setelah diawasi, iya ya kan? Karena siapa yang lihat saya? Yeah, Kalau saya di kamar sendiri kan bisa saja dicasin ini puasanya. Nah, <laughs> Berulang-ulang pasti. Atau, <laughs> <berapa> lupa, <sas>. <laughs> Atau <laughs> lupa. Yang tahu kan hanya diri kita. Hati kita ini tahu. Bagaimanapun pasti hati kita tahu. Ah, fungsi ihsan disitulah peranannya. Disitulah. Sulap peranannya. Makanya, makanya orang yang berpuasa itu sangat eh, apa namanya sangat erat sekali untuk menjadi eh, takwa. Jadi Uh, Alquran memang ini kan tidak diragukan lagi. Yeah. Kenapa? Karena Allah itu sudah Allah itu Maha Tahu Allah yang tahu persis bagaimana kondisi karakteristik itu manusia. Karena kan Dia yang ciptakan kita. Itulah makanya karena Allah menciptakan manusia, Dia tidak ingin uh, manusia itu jalan dengan sendirinya tanpa ada tuntunan, <sukur> ya kan? <sukur> uh, istilahnya kalau di komputer itu, Pak Sul manual book ya ada namanya manual book ada buku panduan ada buku panduan ya, ya. komputer saya selalu berbicara komputer ini ya. ya, nah. <laughs> sebagai sebuah gambaran iya ya, sebuah gambaran kita bisa mengambil ibrah dari situ uh, kalau kita beli komputer beli laptop pasti dibarengi dengan buku panduannya ya. supaya apa? supaya tidak salah-salah kita dalam ya. menggunakannya kalau salah-salah bahaya bahaya Rugi betul kita. Iya, iya, betul. Nah, begitu jugalah dengan manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah. Itu dibarengi dengan buku panduannya. buku panduannya. Apa itu buku panduannya manusia? 114 surah itu dalam Al-Quran. Iya. Jadi, Al-Quran itu adalah uh, spesifikasinya, speknya manusia ada di situ semua. semua. Bayangkan kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Uh, bukan hanya fisiknya manusia bukan hanya spesifikasinya manusia karakteristiknya manusia sampai kepada hal-hal yang terkecil pun yang bersangkut pot dengan manusia itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. ya uh, apa, ada peneliti yang sudah men me, apa, me, apa bukan spesifikasi mengidentifikasi yang sudah mengidentifikasi dalam Alquran itu ayat-ayat kauniyah ayat-ayat tentang kosmos ayat-ayat tentang alam semesta itu jauh lebih banyak ketimbang ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih oh, gitu, gitu. tentang ibadah ibadah maksudnya berbanding jauh ya. itu artinya bahwa Islam ini Alquran itu adalah sumber ilmu pengetahuan Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang dimana kalau kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita maka kita tidak akan salah-salah dalam eh, apa namanya dalam menjalani kehidupan ini hingga di akhir, hingga di akhirat seperti itu. Nah, Jadi, oleh karena itu selalu ya selalu Alquran dengan hadis Alquran ya, Alquran dengan hadis Karena itu pedoman. pedoman, itu pedoman buku panduan, manual buku istilahnya ya, manual book. Kalau kita melakukan sesuatu di luar lalu panduan, di luar dari panduan nah, itu Maka yakinlah bahwa dia akan celaka, celaka. akan rusak kejadian Seperti itu nah, Akhirnya eh, saya katakan bahwa eh, taqwa yang kita tuju yang ingin dicapai oleh setiap manusia ya itu e, dipengaruhi oleh iman islam dan di dimana di bulan ramadhan ini itu adalah e, menjadi wadah atau momentum yang paling tepat Untuk meraih derajat taqwa itu Sesuai dengan prosesi Sistem Sistematika Dan struktur amalan-amalan yang kita bangun Selama bulan Ramadan ini oh, begitu, Jadi iya. Kerelasinya iman puasa ini Sangat erat Kaitannya Untuk mencapai derajat yang namanya Taqwa iya, betul, ya, Dan tidak semua Uh, manusia di wajib Hanya yang beriman saja, berarti sangat erat. Kaitannya Ya, baik. Uh, pendengar sekalian di radio Turatias 97,30 FM, uh, pada kegiatan kita pada pagi hari ini, juga kami menerima pertanyaan-pertanyaan atau sarang informasi yang ingin disampaikan silahkan menghubungi kami di... 085 242 172 Atau bisa juga uh, Menyampaikan pertanyaannya Kepada narasumber uh, Melalui Komentar di Agung Facebook Diskom Impotik dan Facebook Ibra Kami menunggu Baik ini Setelah jadi uh, Puasa ini Perwakilan ya, siapa? dari ya. kegiatan ibadah di uh, bulan Siap. suci Ramadhan. Dan ada juga ini kalau kita lihat ini staff di sehari-hari. Uh, sepertinya kalau berpuasa, misalnya bangun ini staff bangun makan sahur. Kadang setelah uh, makan sahur itu tidur sampai itu masalah subuh tapi <laughs> Nanti bang sudah. Ya, ya. Oh ya dulu, sudah siap begitu Stas kemudian iya, ada iya. juga katanya Stas kalau puasa nikah benar lapar ada yang merasa tidak, tidak lapar karena tir terus apa <laughs> ah, gimana itu Stas. oh iya iya iya ya jadi uh, agama kita ini adalah agama akal tetapi ya janganlah diakal akali begitu ah, katanya Stas kalau tidur itu gimana Stas A kalau tidur mana iya <laughs> E, maksud dari e, pernyataan itu bahwa tidur itu ibadah sesungguhnya adalah e, solusi atau jalan keluar e, dari adanya perilaku-perilaku yang sia-sia e, oh, iya, iya. jadi artinya begini Ustaz. E, daripada kita melakukan sesuatu yang sia-sia yang tidak bermanfaat, yang mending tidur, yang tidur, mendint tidur. Ya, tapi kalau kita melakukan e, hal yang positif, yang bermanfaat, ya, mending kita lakukan itu. Iya betulnya. Iya. Kan di Ramadan ini semua pahala, amalan itu kan dilipat ganda kan ya, Kenapa kita mau sia-siakan waktu ini hanya dengan tidur begitu saja? Jadi kenapa tidak kita baca Alquran yeah. saja begitu Alquran itu kalau dibaca satu hurufnya itu kita mendapatkan 10 kebaikan jadi kalau 10 kebaikan karena ini kita baca di dalam bulan Ramadan itu berkali-kali lipat ya kan yeah. 10 itu dikali lipat lagi luar biasa kan banyaknya keuntungannya itu nah itulah keistimewaannya Alquran Alquran itu mujizat ya Alquran itu mujizat uh, dimana siapapun dan apapun yang berinteraksi dengan Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dalamnya iya. bulan ramadhan ini mulia itu karena Al-Qur'an kenapa di dalamnya turun Al-Qur'an oh, iya. Iya. jadi di bulan Ramadan turun Al-Qur'an nya? di bulan ramadhan ini diturunkannya Al-Qur'an itu disebut istilahnya dengan yang biasa kita peringati Nuzulul Quran malam turunnya Al-Qur'an jadi menurut ulama-ulama sepakat bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah menurunkan itu ke langit bumi itu satu kali gus di bulan Ramadan peristiwa yang di zaman Rasulullah yang paling terkenal ada dua hal peristiwa yang fantastis Pertama itu Nusulul Quran, turunya quran lalu kemudian yang kedua itu perang Badar. Perang. Ya. Di Ramadan juga. Di bulan Ramadan 17 Ramadan. Iya ya, baik eh, pendengar radio koma tiga FM. Nah, jika ada pertanyaan bisa komen di akun Facebook Diskom Impetik dan Facebook Ibrah Kemudian di studio kita ini, Stas, ya, ada sama kita dengan ada-ada mahasiswa dari wadah terbuka. Barangkali ada yang ada yang ingin ditanyakan, Stas. Barangkali ada. yang... Boleh, boleh, boleh, Silahkan. Ya, ada ada yang ditanyakan? Uh, tidak ada. Ya di di Facebook ini, Stas, ada beberapa. Uh, yang mengikuti kita dari awal, ada sahabat-sahabat -sah -sah di sini, ada Ibu Asmi Dullah, ada Said Arman, ada Pak Nasir, ada Herman Mahmud. Reza ini banyak sekali, banyak iya. sekali yang mengikuti kita di uh, Facebook. Kemudian uh, terkait lagi dengan puasa ini, stas. ini bahwa betul-betul ini puasa kita, apa namanya yang... Menjaga yang dua sumber tadi, ya, betul. Apa itu? Yang pu, apa itu yang fujur? Ya, fujur, fujur. ya. Fujur. sumber fujur. Jadi, fahsyah dengan mungkar. Fahsa. Nah, dari puasa itu, dari yang, puasa. Itu. Oh begitu, ya. Barangkali uh, karena saat ini, Ustaz, tidak ada pertanyaan dari pendengar kita. Uh, kemudian, closing train, barangkali, yes, iya. oke, okay, baik. Jadi, eh. Uh, di ayat itu kan sangat jelas di penghujungnya la'allakum ada di situ la'allakum apa artinya la'allakum agar supaya nah, ya, agar supaya itu artinya bahwa ada harapan besar untuk mencapai derajat takwa. nah kata-kata ini itu dapat kita uh, terjemahkan dapat kita uh, Memahami maknanya, bahwa oh, berarti tidak semua orang yang berpuasa itu bisa bertakwa. Oh, Karena adalah lelaku, seandainya dipastikan bahwa semua yang puasa itu pasti bertakwa, maka orang yang berpuasa itu juga uh. takwa. Ah, ini seiring dengan hadisnya Rasulullah. Oh, ya, ya. Apa kata Rasulullah? Kami <tuk> sahimin. Banyak orang berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apa dari kuasa itu, tidak dapat pahala, apalagi takwa. Pasti tidak dapat. Siapa itu? Apa yang dia dapat? Iya, al-ju wal atas. Lapar dan dahaga, nah, <laughs> lapar dan haus saja iya. Kenapa? Karena ya uh, mungkin seperti salah satu di hanya tadi yang disebutkan oleh Pak Sul itu tadi iya. bahwa ada orang puasa supaya tidak terlalu lapar ya tidur saja terus dia kerja. Iya, sampai lupa salat, iya, iya sampai lupa sholat ya kan tidak ditunaikan itu yang yang empat ini rukun-rukun Islam ini tidak di, dijalankan iya. dengan sebaik-baiknya bahwa di malam hari ya dia ikut sholat tarawih tetapi sholat lima waktu Punya, diabaikan kan itu kan sangat uh, apa ironi juga lucu kelihatan saya kira itu uh, Pak apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini uh, kiranya memang apa yang saya sampaikan ini tidak terstruktur tidak sistematis namun insyaallah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemahaman yang jelas bahwa uh, segala ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus dasari dengan iman karena itulah yang membedakan antara orang yang puasa karena uh, perintah Allah untuk mendapatkan derajat takwa dengan puasa untuk mendapatkan kesehatan. Mm -hmm. Kalau ada orang yang, yang berpuasa hanya nah, untuk diet. kesehatan, bukan <laughs> diet <laughs> apa lain itu bukan karena iman, dia okay. sadar dengan iman. Jadi dasar-dasar puasa kita itu adalah dengan iman, uh, sehingga insya Allah uh, nanti juga buahnya itu sampai pada derajat takwa. Dan hubungannya ini sangat erat sekali, sehingga eh, mari kita jalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam Al-Quran maupun dengan hadis-hadisnya. jadi di mana eh, puasa ini yang tadi kita sampaikan bahwa eh, sebuah simbol untuk... Eh, mengkolaborasikan seluruh amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan ini saya kira demikian terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan billahirrisah Nun nunal qalim yasturun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pendengar radio turatnya 97,3 FM demikian tadi pemaparan materi Ramadan siar kita pada pagi hari ini, jangan lupa uh, terus uh, pantau kami di setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis Kamis Baik. kemudian hari Senin, siar uh, Ramadhan ini kerjasama antara uh, radio Turatia dengan DPD BKBMI Kabupaten Haji uh, Saya kira uh, itu barang kami uh, kegiatan kita pada siang hari ini. Demikian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wassalam wassalam warahmatullahi wabarakatuh.